ada ada ini ambil. Nah, ya, wow. banyak dong, Uh. ini ikan apa ikan? Gimana mas? Ya, ini, ini lumayan ya. Alhamdulillah. Ikannya ini mas. Hmm. Kalau mau nih gratis ya Ikan apa ini namanya mas? Ikan menangin. Ikan menangin bisa. Ikan manangin. Ikan bisa. Ikan kura bisa. Ya. ya. Mas sering ini? Apa namanya ini? Kalau di kampung namanya lunta ya. iya lunta. Wow, oh, ini banyak mas. wah wow. ya. Oh, waduh, nih Sering ke sini. Rezeki hari ini banyak nih, Ya, nih. nah, nah, nah, nah. Oh, ini masnya lagi. Nah, ikannya lepas satu. Ya, gak apa-apa. Dia mau hidup lagi ya? Ya, oke. Okay, oke. Okay. ini. Rezeki hari ini banyak. Oh iya. Ya. Ini namanya manangin. Ya nah dibikin ikan kering enak kering enak ini menangin nah. ini nah, seperti bandeng nih oh ya. ini udah oli nah, ini banyak udah ini kalau tiga kali melunta aja ini bisa mm -mm. satu ember nih Orang satu ember enak. ya oh, iya. satu kan? <laughs> Benarnya ini ya nah, nah, ini nah, mau lagi mas oke ya oke okay. ya. okay. lanjut lanjutkan <laughs> di sana Wah. Oh, ada. Gimana? Ada. Iya. Ya. Terus aku ada nila. Hati-hati. aku -hati. <tuk> ada buaya di Ada buaya? Iya. Ikannya banyak. kalau Mau buktikan nih saya cemplungnya. Cemplung dimakan buaya. Habis tulang. Wow. Kisah. Nah, kurangnya. Nah, kurang. Oh iya. Oh, kurang Bukannya kurang dah sampai oke ikannya udah mulai mendekat iya kita kita bikin ya bikin ikan mendekat ini udah banyak ikannya hitam kira-kira rezekinya ada nggak kebuat enggak lari salah oh iya No, no, no. Oh ada. No, kalau mau pegang nih... Oh saya pegang dulu. Nah yeah, so. no. gimana no. wow oh. ini luar biasa mas. <laughs> saya pegang talinya udah itu. Hmm, luar biasa, ya. Ini ikannya banyak pasti. Mesti, kalau ya, katanya mas. tuh jerujutnya. Hmm, oh, ya, okay. Nih lihat ya. Ini ikan pasti banyak. Wah. Ya, ya, oh. gimana mas? pasti ya udah. ini banyak. ini. udah banyak. Pinggir ya aku ini. tinggi Tinggi kan Ya, lah. Ups,